Malam 29 adalah malam ganjil terakhir bulan Ramadan artinya ini adalah malam ganjil penutup bulan Ramadan yang mana kita akan ditinggal bulan ramadhan yang penuh keberkahan dan kemuliaan untuk itu, di malam ini maka kita harus sempurnakan ibadah kita berbagai sholat dan juga qiyam lain dan juga itikaf, zikir, membaca Al-Qur'an, shifar dan sedekah atau zakat. kemudian berdoa kepada Allah agar semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT serta Allah SWT memberikan kita umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya.